DMC today so when she ask you some questions you can ask, and you can answer okay? thank you okay so for today you can speak with Bahasa Indonesia jadi hari ini acaranya karena hari ini acaranya adalah tentang kemerdekaan Republik Indonesia maka seluruh murid Jensku diperkenankan untuk menggunakan Bahasa Indonesia Halo kalisa good morning. Kuya Danish and Orpha, good morning. Hi Aldi, halo jo, Esther. Yuk kita mulai ya. Nah yang pertama, Mem mau kenalan dulu nih. Mau memperkenalkan guru di James School. Nah biar tambah dekat, biar tambah kenal. Mem mau kenalin lagi nih, oke? Okay? Untuk yang pertama kita punya Mem Dita. Ah, guru apa nih ya Hai, nah ada yang tahu meminta itu guru apa ya ada yang bisa jawab agenda tahu meminta guru apa bahasa Indonesia betul meminta Mem guru bahasa Indonesia <tuh> betul <tuh> oh, oke okay. jadi meminta ini adalah guru bahasa Indonesia nah selanjutnya kita punya meminta teba Devan jadi, main putri bisa pilih. Nggak usah malu-malu. Ayo, coba! Siapa mat. nama? Siapa nama? Siapa oh, nama? Siapa nama? guru nama? Guru betul nama? Siapa nama? Siapa nama? Siapa nama? Siapa nama? Siapa nama? Siapa nama? Ada dua kan guru Siapa nama? Siapa nama? Siapa kita ada nama? Siapa nama? Siapa nama? Siapa nama? Siapa nama? Siapa Sehat hai, hai, boleh hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Nah, sekarang yang berhubungan dengan teknologi ini komputer. hai, coba hai, Ada yang tahu boleh hai, tangan. hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Beatrice, siapa guru komputernya? Mem Stephanie Say hello untuk Mem Stephanie Mem Stephanie ini adalah guru komputer di James School Lalu kita punya juga guru matematika Wah, siapa nih yang suka matematika? Nah, gurunya adalah Mem Tias Coba say hello Mem Tias juga punya guru sains Ada dua kan guru sainsnya Siapa Ane, aja? Ya. Siapa ya? Halo. Yang pertama yang pegang kelas-kelas besar nih. Mempa! Hai Mempa. Ah, Mr. Nah, yang uh, guru science yang kedua adalah Mem Hai Mem Aku juga ngajar agama Islam ya. Ada yang tahu aku ngajar di kelas apa ya? Devan mau jawab lagi. Oke, okay, boleh. Amin. Kelas 2. Eh. kelas 2. Satu kelas lagi kelas berapa? Kelas berapa, Yo, El Cecilia mau jawab tuh. Oh, iya, El boleh, El. Kelas Cecilia, berapa um, Kelas kelas 6. Untuk sains, Mem Laila mengajar kelas 2 dan 4. Matematika. Oh, iya, Mem Tika. Hai, Mem, Tika. El, Ay, Mem Tika. Nah, kebetulan nanti hari ini bergabung dengan James School. Yay. Nah, setelah ini, Maimlayla mau grade one untuk uh, raise your hand ya, untuk ngangkat tangannya. Ketika memela panggil jadi di James School, ada angkatan baru grade one atau kelas 1. namanya ada empat orang. Namanya adalah Frederick. Coba tunjuk tangan Frederick. Halo semuanya. Frederick dari Hai Frederi. Dua wow. <tuk> kita punya chili Daniella Angkat tangannya Chili. Hmm. Eh, Saya cari chili nih banyak sekali di sini. <tuk> oh, ini. Oke. Okay. Yang Obri. Halo Aubrey. Hi Aubrey. Halo Aubrey. Oke, okay. nah yang terakhir kita punya Afan. Halo, Afan. apa? Halo April. Berituan ini semuanya murid-murid dari James Kid School tahun lalu. Tepuk tangan dulu dong. Nah, untuk acara selanjutnya, kita akan menyanyikan satu lagu yang dimiliki oleh James School. Ada yang masih ingat lagu James School? Ayo siapa yang awal? Ayo <laughs> Memoan mau minta semua siswa, murid, dan juga MEMS untuk berdiri Karena kita akan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya tanggal 17 17 Agustus tahunnya masih ingat dari oke okay, bagus nah yang kedua Mela mau tanya nih lagu kebangsaan negara Republik Indonesia adalah Abel Kristabel Abel, Abel grade 4 ya. Ya, apa Indonesia lagunya? Indonesia Raya. Indonesia Raya, betul. Oh. Siapa yang menjahit bendera merah putih? Fidel, Mbak. Fidel Banuwati. Fatmawati, Fatmawati wow. dari grade 4, 5, 6 masih ada yang ingat. Panjangan dari BPUPKI. Oh, jawab. Oh, Ciesha, Ciesha, Mbak. Digo Danosia. Ciesha Figo dan Ciesha, Mem. Um, badan penyelidik usaha-usaha us, usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Wah, wow, ya. pintar sekali. Uh, terima kasih ya, kamu udah dengar ceritanya dengan sangat baik. Apa kepanjangan dari PPKI? Oh, kita di... Aldo, Aldo mau menjawab, Mem. Kita coba anak kelas 3, Mem. Panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Wah, wow, tetap sekali Ayo, apaan kelas 1 mungkin mau jawab berapa ya jumlah PPKI tadi ini? 5 5 5? 5 tambah 16, Devan jadi berapa? 5 Betul Devan Devan pintar banget, hitung-hitungannya ya Jadi jumlah anggota di dalam PPKI yaitu tempat persiapan kemenangan Indonesia ada 21 yang terakhir ini yang paling penting karena naskah proklamasi dibuat dan dibacakan di tempat ini Ada yang masih ingat nama jalan pada saat Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta membacakan naskah proklamasi Nama jalannya apa di kota Jakarta Cili oke okay, Cili ada yang masih ingat Cili boleh Apa nama jalannya Cili Cili Ceritanya masih tetap diingat Bisa jawab pertanyaan Mem, luar biasa Mem boleh kasih tepuk tangan buat semua anak-anak <tuk> Oke Nah Berhubung Sebentar lagi kita akan ada Acara yang pasti kalian sudah tunggu-tunggu Dari tadi Mem udah lihat tuh Ada yang pegang kanvas, ada yang pegang kuas Ada yang sibuk Pegang painting, mondar mandi Kayaknya udah gak sabar nih Pengen lomba painting ya Tiga kali dengan suara paling kencang, kalau mau kencang memang nggak akan mulai acaranya, kita mulai ya. Satu, dua, tiga. Betul, <tik> Mem mereka betul, betul. Iya, iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Syaratnya ada satu aja. Kalian harus bilang merdeka. Tengok kanan, tengok kiri, tapi tidak boleh minta bantuan dari mama, papa, kakak, cece, popo, pung Tidak boleh, kalian usaha sendiri Nanti mem akan lihat dari zoom meeting ini Oke, okay? itu jadi nilai plusnya Terus, kalian boleh warnanya boleh apa aja Mau campur boleh, kalian boleh tambahin Kalian pakai kuas besar atau kuas kecil tidak masalah Kalian mau dekorasi pinggirnya kiri kanan tidak masalah Tidak apa-apa Yang penting kerjakan sendiri Coba tolong jempolnya diperlihatkan kalau sudah mendengar suara mem Wah terima kasih grade one, Good job grade 2 Grade 3 grade 4 Gary grade 5 Oke, okay, gracias Oke, okay. nah Biar kalian ada pencerahan Memulilah mau contoh Memperlihatkan contohnya ya Bisa ikutan lagi di tahun depan. Oke, okay? juara kedua untuk kelas dua ada. mudah, tahun depan bisa join lagi Oke okay. okay, sekarang kita lanjut ke grade 3 atau kelas 3 sama ini juga banyak muridnya bagus-bagus semua kita mulai lagi ya Mem putri dari juara kedua juara kedua adalah Awesome ma'am. Good night. Masih ada di tahun depan Lailah siapa juara satunya di grade 4 mem Memputri Oh Oke okay. okay. Sekarang grade 5 Juara kedua Dimenangkan oleh Keisha, Keisha. Keisha. Dan juara pertamanya adalah atau kelas 6 nih ya. juara ya, keduanya adalah ada.